Nah kalau yang C ini MnO4 ini Nah dia berubah menjadi Mn2 plus MnSO4 nih Jadi men 8 Dari plus 7 Ini mengalami reduksi c 2 4 2 menjadi CO2. Ini oksidasi. Min 8. Ini plus 3 jadi plus 4, ya. Oksidasi. Jadi. KmN4. Oksidator. H2C2O4 reduktor kalau BR2 berubah menjadi BR- nah ini reaksinya reduksi berarti BR2 Oksidator, atrium iodida, reduktor. Plus D sama A. A D ini. FeCl3 ini kan Fe3 plus tambah 3Cl min FeCl2 nya jadi Fe2 plus nya ini redox nah. jadi Fe3 plus menjadi Fe2 plus jadi ini yang mengalami reduksi ya. SNCL jadi SN nya mengalami oksidasi kalau ini CO2 eh ya. CO2 menjadi CO3 2 min dari plus 4 menjadi plus 4 ini bukan redox men. 13 kalau galonya aluminium satu eh. K2 kalium oksida dan ini perak pera Para oksida N2O Dinatrium natrium di nitrogen. Cl ini jadi plastikon, briklor trioksida, belerang trioksida, es putih, kau 15 lima belas, mama. Dua ribu lima belas, emang kepalanya. Pak Ervar, Vixon, Itu, Bu Siti Hamidah, ngasihnya banyaknya. Itu apa tuh? Waktu ngeompongnya tuh sampai jam dua ditunggunya. Banyak sebanyaknya itu, Kak. Jam dua, apa? Jam dua siang dari jam berapa tuh? Eh, jam sepuluh. apa jam berapa? Jam sembilan, ndak salah jualan ngirim di grup tunggu sampai jam dua soal sebanyak itu tapi itu sih yang di kelas akbar ngumpulnya itu malam-malam banyak berbuat dibahas keren oleh gurunya nge-zoom masih ya nge-zoom tapi jatuh itu Kak apa itu nge zoomnya itu bukan cak kakak ini jatuh Cuman ngomong metu, beh, bukan di share screen metu. Realnya bedengnya sama nih, susah mah itu, eh, dak do paham banget. Ah. Iya, susah jadi paham. E, kimia ini mau tidak mau, men kalau daring, mana rasa ada pentet, eh, dak pacar ini. Sebenarnya, Bu Amida tuh dulu kakak Olimpiade diajar sama Bu Amida. Lemak, Bu Amida tuh. Eh, cuman oleh terbentur alat sekolah resnya memang nitrat eh, n o t k o n Yang colorat, si LOT ke halaman alamat 149 yang foto pertama nih. Iya, Kak. Oh, ini dari huruf disuruh nyari ini aku. Kosong, ya? Kalsium Albr3 Ya hafalan sih ini Harus Bicicil ya eh. Nah, ini cek aja tinggal kalau memang ngumpul kalau ada yang salah perbaiki caca tahu kirim ulang bebar ya eh, mau coba tuh iya kak ya yeah. ada tanya dak sebelum end meeting tidak kak bisa so, ya masanya ya insyaallah bisa kak oke okay. ya lah. Oke. ini juga. Contoh itu ya. Oke. Kagak anything ya. Gue tinggal salin Bay itu. Oke, enggak ngasih, Kak. ya, Intinya kayak ada ini juga videonya ini juga ya, eh. kalau